Cuma satu perkara, para ulama salah pusal eh, pantang orang tanya berapa umur dia. Jadi adab ini perlu dikekalkan. Ulama dulu tak suka ditanya tentang usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala marah bahaya bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys, kali ini kita akan bereksan sebuah video Kita akan belajar dan mengaji bersama Ustadz Badli dari Daripada channel Tazkira Ustadz Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys. Yuk, kenapa laki-laki Dah tua tapi nampak muda? Kenapa? Kenapa ya guys ya kenapa macam itu Jom kita tengok videonya let's go Jangan lupa ya guys like share comment subscribe Tazkira Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakam fihi sama yang bari li wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim na'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as sami'ul al alim Allahumma adfan 'an al -waba. والغلا ghala Al-Riba, Al-Zina, Al-Mihal, Su'al-Fitan. Ma'zahara minha wa ma'batan. An baladina hadha khasatan. Wa'ansairi al-Biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wa tazakra wa tazkir. Wa wa doa ila al huda wad dalalah al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi Terima kasih yang berusaha yang Muhammad Datuk Haji Halidan Mat Daud selaku perantara majlis yang saya muliakan para pegawai ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Serina Ali Bukit Sekilau. Al Tuan-tuan guru, al para alim ulama, para habaib Muslimin, Muslimat, hadirin, hadirat Tuan-tuan, puan-puan Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian Amin, amin, amin Malam ini kita akan membincangkan satu tajuk Moga-moga bermanfaat Iaitu Aduhai Umur Begitulah kurang lebih Aduhai Umur Alhamdulillah Kurang lebih satu hari Empat jam, dua puluh sembilan minit Kita akan melangkah ke tahun baru Dua ribu Dua puluh satu maknanya kita akan memasuki tahun ke-2021 mengikut perhitungan tahun Sekarang Common Era 2020, ya. ataupun anno Domini AD dan kita juga bakal melangkah ke tahun ke-21 dalam kiraan milenium ketiga iaitu seribu tahun yang ketiga bermula 1 Januari 2001 berakhir 31 Disember tahun 3000 dan kita berada pada tahun ke-21 dalam abad ke-21 Maka sedar ataupun tidak hidup kita begitu pantas bergerak Sebab itu antara perkara yang kita rasakan betul berubah dan bergerak pantas adalah umur kita Malam ini kita akan membicarakan tentang umur Apakah perbezaan antara umur dengan usia ini masalah penggunaan bahasa Melayu. Kita banyak menggunakan umur berbanding dengan usia. Usia dan umur adalah dua perkara berbeza. Usia ini kalimat yang diserap daripada bahasa Sanskrit. Iaitu ayushah. Adapun umur, ini serapan daripada bahasa Arab. Iaitu Umar. umur. Umur... Adalah time frame Ataupun duration of time Bermula daripada tarikh kita lahir Sampailah tarikh kita meninggal nanti Maka itu adalah umur kita Adapun usia Adalah masa yang kita kira daripada kita lahir Sampailah time sekarang Waktu current masa sekarang Oh, usia dia hanyalah sekadar angka biologis okay. Sedangkan umur adalah pengisian terhadap usia itu Sebab itu bahasa Arab dia menggunakan perkataan sinun dan umrun Sinun dalam bahasa Arab dia ambil dari makna gigi Gigi dia nak ukur haiwan umurnya berdasarkan gigi Jadi gigi itu sinun usia Adapun umrun bererti makmur. Macam kita keterkaitan antara makmur, contohnya masjid. Masjid bagaimana yang katakan masjid terbaik? Masjid terbaik bila masjid itu dimakmurkan. Ah betul. Maka usia yang terbaik adalah usia yang dimakmurkan umurnya itu. Sebab itu dari keterikatan ini, kita dapat lihat Sinun, dia sangat identik dengan fizikal. Sedangkan Umrun, dia identik dengan apa yang kita lakukan dalam hidup untuk memakmurkan usia kita. Kurang lebih, betul Contoh, Nabi SAW, dia wafat umurnya 63 tahun. Tapi kerana Nabi kita telah memakmurkan sepanjang usianya dengan kebaikan, maka dia masih hidup sampai sekarang. Namanya itu. Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal tahun 1277. Usia muda 45 tahun. Tapi kerana dia memakmurkan usianya walaupun sekadar 45 tahun, jasanya dikenang sampai sekarang siapa yang tak pernah dengar kitab syarah sahih muslim arbain nawawi riyadus salihin al majmu' dan macam-macam lagi. Sebab itu orang yang memakmurkan hidupnya dengan amal kebaikan itulah yang terbaik sekali. Allah. Sebagaimana masjid terbaik dia mesti makmur, negeri terbaik darul makmur dan orang yang usia terbaik usianya itu dimakmurkan. Bila membicarakan tentang usia, dari segi angka itu memang ada banyak jenis. Pertama, ada usia yang digelarkan usia kronologis, ada usia mental, ada usia biologis. Usia kronologis ini kita kira daripada start lahir sampai waktu hitungan semasa. Kalau usia mental, tarah kemampuan mental seseorang. Barangkali umurnya dah mencecah 70-80 tahun Tetapi dia young at heart oh, okay. Gatai ada sikit lagi Dia macam <laughs> orang tu ada sikit lagi Walaupun umur dia 70 Dia young old man Mentalnya tu masih boleh bawa mesyuarat lah Tak tidur lah kalau bawa mesyuarat dengan dia ha. Ada usia biologis Dikira berdasarkan kematangan biologis Yang dimiliki oleh seseorang Usia biologi ni tak boleh nak cakap apalah Bila umur meningkat banyaklah perubahan pada parah rupa kita Tetapi kata orang cedek bandar lelaki dia tua pada rasa Wanita dia tua pada rupa Jadi orang perempuan kot mana pun dia tampai bedok kita tahu usia dia tu berapa Tengok lekuk pada tangannya pun kita tahu umurnya berapa kalau dah tangannya tu taruh air boleh minum. Takkan nak ngaku muda. Tengok tangan tahu dah Gebu tu tak ada lah. Tulang saja ni. ha. Tapi ni lelaki tak. Walau dah berkedut sekalipun. Dia tua pada rasa. Kalau dia rasa dia muda. Tetap muda. Ah, iya tetap tak. dia muda. Cuma satu perkara. Para ulama salah pusal. Eh, pantang orang tanya berapa umur dia. Jadi adab ini perlu dikekalkan Tuan-tuan kalau jemput penceramah Ustaz, tuan guru mana penceramah Pengurusi sila buat homework awal sikit Jangan baru hegeh hegeh Masih itu ah, Ustaz lahir bila? Umur berapa? Ini tak ada adab Ulama dulu tak suka ditanya tentang usia Imam Syafi'i rahimahullah Pernah ditanya berapa usia dia Lalu dia jawab laisa minal muruati an yukhbirar rajulu bisinnihi. Bukanlah satu akhlak yang bagus kalau seorang tu suka cerita pada orang berapa umur dia? Allah. Dia tak pernah cerita ke orang berapa umur dia. Imam Malik rahimahullah orang tanya juga ustaz umur berapa? Dia jawab aqbil ala sya'nika laisal minal muruati ayukhbirar rajulu bisinnihi. Saya faham maksud awak tetapi bukan sikap yang bagus seorang menceritakan berapa umurnya. Orang pelik ai, tanya umur pun triggered juga benda salahnya. Li annahu in kana saghiran wa in kabiran istahramuhu. Kata Imam Malik, ulama macam kami kalau umur orang tahu terlalu muda, orang pandang lekeh. Ah, ah bedok, betul. Baru betul, habis ngaji nak mengajar aku. Tapi kalau umur terlampau tua, nyanyi old school. ni patua berubah dah sekarang. Ini masalah. Maka ada profession tertentu yang memang tak sesuai diketahui berapa umurnya. Allah... Oke okay, okay. sudah selesai videonya dan itulah tadi pembahasan daripada Ustaz Badrishah Lauddin Yang saya juga mungkin banyak sekali yang belum tahu tentang adab Bagaimana istilahnya kita menyikapi seperti itu ya guys ya Dimana Ustaz Syah tadi menyebutkan itu sebuah adab yang tidak baik Apabila kita bertanya kepada seseorang ataupun kepada ulama Ya kan, kepada guru-guru kita ataupun ustaz ataupun Kiai itu pasal dengan umur Jangan sampai seperti itu ya guys ya Allah Akbar ya Aduh itu merupakan bisa dikatakan galil adab ya sedikit adab seperti itu ya jadi kita harus memang betul-betul menjaga adab kita jangan sampai kalau sudah tahu ilmunya seperti ini ya kan Imam Syafi'i saja mengatakan ini tidak beradab orang yang seperti ini orang yang menanyakan istilahnya umur kepada ulama karena kenapa ya betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Badlisya Allahuddin tadi ya guys ya bahwasannya ketika kita mengenal seorang ulama ya kan lalu ulama itu lebih muda daripada kita al masih kecil aja udah belagu gitu kan kalau udah besar udah tua gitu baru kita bilang wah ini sudah pro ini sudah pro player seperti itu Allahu akbar lailaha illallah wa akbar dan itu kayak kita itu adabnya kurang banget, seperti itu ya, guys. Ya, semoga anak-anak muda sekarang lebih tahu dan lebih paham. Semoga dengan video ini, teman-teman boleh tahu tentang ilmu bagaimana adab, ya, bagaimana adab kepada seorang ulama, seorang guru, seorang ustaz Ya, kan, kita kena menghormati, menghormati bukan masalah umur, masalah usia, bukan. Akan nah, tetapi, masalah ketika kita menghormati seorang ulama, seorang ustaz seorang kiai itu menghormati ilmunya karena ilmu yang dia miliki. Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan kita terkadang masih belum ada ilmunya Maka daripada itu kita menghormati dan menghargai ilmunya Allahu Akbar La ilaha illallah wa Allahu Akbar ya, Orang yang istilahnya mempunyai ilmu agama Ilmu pengetahuan Maka ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Allahu Akbar Semoga bermanfaat video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Oke guys buat teman-teman semua yang belum bergabung silahkan bergabung ya Ke member kita ada gerakan positif Gerakan positif kita ada juga istilahnya sedekah untuk para ustaz Dan juga sedekah untuk pembangunan Kita lagi istilahnya ingin membangun ya guys ya Ingin membangun sebuah kebaikan-kebaikan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua Tentunya buat teman-teman semua yang istilahnya mempunyai cita-cita yang tinggi ya kan Mempunyai sebuah hajat Maka tidak ada salahnya apabila teman-teman Bergabung dan memilih untuk Istilahnya menyedekahkan Harta teman-teman sekalian, rezeki teman-teman Sekalian ke pondok pesantren Kami seperti itu, oke itu saja Video kali ini guys, jangan lupa untuk di like Share, komen, dan subscribe video ini Dan terima kasih buat teman-teman semua Yang sudah setia dan Sudah istilahnya menyokong channel ini Sampai saat ini guys ya Terima kasih banyak, oke saya Bapak Minududri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, selamat